Yuk kembali lagi di channel multi terrain bike bersama saya uh, Imron. Kali ini saya nggak sendirian ditemanin sama istri saya Hi. yang akan jadi tukang rekam. <laughs> nah, sekarang lagi di jurang jurang bike park. Uh, lagi sepi. Terus ini saya lagi walking track di depan saya ada apa uh, gap jam sekitar ini dua kali sepeda. Ya, ini gapnya kira-kira berapa ya? dua kali tinggi saya sekitar 3 meter lah. Ini jadi kalau saya turun di sini, ini tingginya, ini yang receiver, yang ini, yang sendernya atau launcher Ini gapnya mantap gap yang kedua lebih pendek dari yang tadi yang ini tabletop tabletop nya ya lumayan berapa nih satu setengah sepeda oke lalu ada tabletop lagi jadi tadi dari titik terakhir ada drop gap terus yang besar ya kemudian drop gap kecil Table top table top ini juga ya jam Buh lumayan dua setengah meter ada nih ya di sini ada barem yang lumayan lebar tapi tanahnya ini lumayan dus oke okay. Jadi ini ada jam gap gap jam ya, setinggi ini, kemudian panjangnya segini. Wow. Terus lanjut ke berem. Lanjut berem yang tadi, terus ada itu di sana jam juga tuh, drop jam. Terus di ada table top, ya mirip table top gitu. Wah ini gede banget nih. Very nice. Ini ada drop, terus disambung sama receiver yang curam, terus ke sana, yang ke arah tadi barusan. Hah, Jadi ini track uh, yang downhillnya memang tidak cocok untuk pemula ya, karena emang skillnya harus ya di atas rata-rata dulu. Kemudian uh, speed atau timingnya harus oke, okay, karena kalau uh, kurang cepat bisa case. di depan itu ada berem transfer terus kemudian disambut sama drop dropnya paling kecil sih kecil terus harus dari atas banget terus di berem ini turun drop langsung disambut sama lompat jam lancar ya oke ini salah satu jam gap yang lumayan wow. Karena setelahnya itu miring, ada berem, jadi lompatnya harus agak sisi kanan nih. Ini kalau lurus di tengah-tengah, ya malah minggir ke kiri. Jadi memang mantap, tricky. Uh, susah untuk nebak awalan kecepatannya sih. Jadi di sini setelah berem di atas ada berem ya, kemudian menekung langsung disambut sama. Drop cap ada sedikit jam, ada launcher kemarin gearnya selebar ini. Ini karakter tanahnya kayak gini ya, macam abu vulkanik campur pasir. Nah. Terus ini loose kering banget ya kering dan licin sih kalau keringnya ini traksinya lumayan hilang beberapa kali terus ini jam 10 ini nggak terlalu panas enak suasananya mantap suara burung sih yang paling kedengaran itu ada tabletop kemudian di sini ada tabletop lagi di atas ada lagi dua jadi berturut-turut empat tabletop wow tuh satu ini satu sebelumnya ada drop drop gap kita lihat ini dia tabletop yang pertama setelah drop gap bisa dilihat nih namanya kasar batu-batu rocky, terus ya lancernya elemen agresif kalau speednya kencang bisa tinggi lompatnya tuh drop gap yang kedua kalau gak salah ini. ini habis drop barum drop kemudian langsung ada jump gap cap jump wah ini wah puas banget lebar panjang hebatnya segini, sepeda di situ, SM, terus ini receiver di mantap. Di langsung disambut, table top, berurutan 4 kali. Oke, ini drop pertama, habis bayar ada drop, curam receivernya. Lanjut itu yang tadi, uh, jam gap, pengemban panjang. Oh kita lihat ini drop aja, chicken way nya kayak gini, batu ha, <laughs> riskan banget becin lagi gak boleh pelan ini disini harus, speednya harus kenceng oke, okay, sekarang saya di Jurang Jiro Bike Park disini, uh, saya berjalan ke petara yang yang lebih tinggi jadi, jurang jurnya ada dua track yaitu, track downhill hill sebelah kiri, dan juga track mountain sebelah kanan depan kita ada gunung rapi dan juga berbabu ya tapi nggak terlalu kelihatan karena mendung kalau misalnya ini lagi cerah bagus banget pasti viewnya saya di sini nggak pakai SK saya. Jadi sekarang nyewa sepeda dari Mas Nurzen Zain, atau Zainur. Di sini uh, ada Ricochet 1T 140 4.0 dengan travel fork 140 mm. Terus mari kita review selengkapnya. Oke, dari atas dulu. Ini handlebar lebarnya sekitar 76 ini lebarnya ini bagian stem masih bawahnya trail ini sekitar mungkin 45 atau 50 miliar ya. oh, mungkin kurang dari itu. terus ada dua spacer di bawahnya satu di atas. dari bagian rem ada ini Shimano MT 200 mungkin atau di atasnya dikit. sama rem kanan untuk belakang lalu rem kiri untuk depan. Ini terbalik ya dengan rem saya. Kalau rem saya depan itu kanan sedangkan belakang ke kiri. Terus ini bagian bahan ada gripnya nya enggak apa? Dua lock. Ini kanan sama shifternya ini apa nih? L2 A7. Alloy speed disini Di sini ada remote lockout yang terhubung di fork depan. nah, ini enggak ada gunanya sih buat apa gitu, Nanjak juga masih enak kok. terakhir 240. Kemudian di sini ada Santur XR 34 Black Extension yang sudah True Excel. Kemudian dengan key lock XR 34 biasa di rumah XR 34 tapi yang white Extension. Ada nya Tulisannya jurang jerung backpack. Terus bagian rotor depan ini ada di dari si mana ya 180 ini kemudian uh, Rim Bawaan dari selalu lalu handstand uh, swab handstand di bagian depannya ini mungkin lebarnya itu sekitar 2,3,5 sampai 2,4 ah, ini lumayan nggrip lah di sini tadi Lalu beralih ke frame-nya. Frame-nya adalah Thrill Ricochet T140 dengan versi 4.0 warna kuning. Ukurannya size M. Size M mirip sama size Q saya. Cuma yang jadi masalah adalah ini dia seat nya terlalu panjang buat saya. Nah ini tadi saya lepas biar manuver saya uh, lebih leluasa. Lalu di bagian rear shock ada DNM. Uh, bisa di lockout dan juga ada nya bagian pedal nih flat aslinya kulit cuma saya request untuk flat karena kita saya nggak bawa sepatu kulit. kemudian ini uh, pedalnya nggak tau nih mereknya apa nih. mungkin bawaannya Trill kemudian uh, dari chainring uh, single chainring de depan ada apa tuh, uh, chain guard. Kemudian dari group set belakang di sini ada SLX Ah eh, nggak tahu ya rasanya kok tadi sempat apa namanya uh, ganti gigi sendiri. Kemudian saya nggak menemukan ada lock up di sini. Ini berapa speed? Satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sepuluh speed lah. Lumayan. Jeram belakang juga P6T 200 nggak ada tulisannya sih. Kalau sekelas terlihat ini sampai 200 atau mungkin 400 lah terus belakang sama swobel handstand, swobel handstand, ini tulisannya handstand. terus ini juga ada, ada kilapnya, traxel, uh, kemudian uh, hubnya bawahnya tril, kayaknya si mana deh, nggak ada tulisannya. oh iya ini, sebelumnya Pacific bukan tril, Pacific apa nih? Ego, Pacific Ego untuk performa gimana performa ini lumayan enak sih. tadi saya sempat uh, setting apa, -apa set depan 20 set belakang 20 persen. Uh, kemudian kita matiknya ya. kalau saya nggak bisa membedain antara Sisqo sama ini, cuma enak. terus uh, yang nggak saya suka tuh adalah tuh ada bersiknya atau gimana, sama ini tadi terlalu panjang sedulnya jadi saya lepas situsnya sama sedulnya jadi tadi running pakai pakai situs plus saddle. oke ini back check atau mungkin review untuk cornering lumayan enak nah, karena saya belum tuning yang sesuai dengan selera sih ya masih merah raba jadi ya itulah impresi saya lumayan enak terus ukurannya nggak terlalu besar saya tingginya 160 ini ukurannya M masih bisa gerak leluasa Kian aja uh, main mampir ke jurang juru bike park, uh, montain montain dikit. Terima kasih atas uh, perhatiannya. Jangan lupa klik like, comment dan juga subscribe. Yuk.